Halo Halal Family, pada Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 Presiden Ukraina Valdemar Zelensky berjanji akan tetap berada di Kiev. Meskipun menyebut dirinya sebagai target nomor satu Rusia, pernyataan tersebut muncul ketika pasukan Ukraina bertempur melawan tentara Rusia yang menuju ibu kota Ukraina. Serangan tersebut juga dikatakan sebagai serangan terbesar di Eropa. Sejak Perang Dunia II menurut Zelensky. Setelah dirinya keluarganya adalah target nomor dua Rusia, sebab Rusia ingin memusnahkan negaranya secara politik dengan menggulingkan kepala negara Ukraina pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Rusia melancarkan invasi darat, udara dan laut. Setelah adanya pernyataan serangan dari Putin, pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan Rusia memiliki misi untuk merebut dan menggulingkan pemerintahan Kiev. Di sisi lain tentara Rusia juga telah menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Putin mengatakan operasi militer khusus Rusia ini bertujuan untuk menghentikan genosida pemerintah. Ukraina terhadap rakyat Rusia, namun Barat menyangga tuduhan tersebut sebagai tak mendasar.